Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di rumah makan Kurnia ya di salah satu di situ rumah makan di situ Bondo dan kita di sini merayakan ulang tahun pernikahan kakak kami ya. Ini abang saya. Apa pangkatnya bang? Kopking. Kopking ya di marinir ya. Ini, nah ini Mbaknya, mbaknya ini. Makanya ikan nasin guys makanya ikan nasin guys. Yeah, guys Anniversary nya makan ikan nasin guys Nah ini dia si kucil ini ya yeah. Ih si cantik yeah. ya Nah saat ini kita mukbang guys Mukbang Sekaligus kita merayakan anniversary kakak kami ya yeah, ini. Nah ini bapak tercinta ya yeah, Bapak tercinta bapak siapa namanya pak patik guys, patik, guys. <laughs> Nah, ini juga ada ibu di sini ya, juga ada ibu ya. Nah, itu, itu pisanya, guys. ini yang paling gembul ya. Enak ini yang enak. paling gembul. Ya. Ini nasinya berapa piring kakak Farel ini? Naik. Tambah lagi satu piring kakak Farel. Ditimbang tadi. Kakak Kiki makan apa kakak Kiki ini? geprek kakak Kiki ya. Uh. Ya, mudah-mudahan abang sama mbaknya jadi sama wabar ya Sampai jadi kakek-kakek dan nenek-nenek Amin -nenek. Dan ini juga ada si cantik Lihat sini dulu cantik Lihat sini dulu cantik Ah, ini dia Nah, ini Rujak cingur ya, di situ Bondo ya di, Dari ciri khas dari situ Bondo sendiri guys ya Juru. rujak cinggur Surabaya tapi ciri khasnya yang dari situ Bondo guys ah, kakak Faril sudah mulai menyantap guys kita spill kakak Faril lagi guys kita spill lagi kakak Faril guys. wah ini hmm. enggak enggak, enggak. kita tambah ini ya. Oh. Nambah kerupuk ya. Nambah kerupuk ya, Dik ya. Oke guys, di sini kita doakan ya mudah-mudahan kakak dan Mbak kami di sini sehat selalu, bahagia dan lancar dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Oke. Dadah dulu Mbak. sama Mas. Dadah dulu, dadah dulu, dadah dulu. Hii. Dadah dadah semua, dadah semua, dadah semua, Kiki dadah semua oke okay, sebagian sudah habis ya guys ya sebagian sudah habis termasuk punya saya habis duluan ya makan belakangan habisnya duluan ya kakak gigi juga habis wah kalau katanya kita spill babi guys kita spill babi guys wuhh meyeng seorang yang gak guys ya mau pedis meyeng guys <tutup> Uh, kakak farel keringetan guys keringetan guys kepedesan guys <tuh> mm. <tuh> habis juga ternyata guys yang babi juga habis guys yuk joget joget joget joget joget joget joget <tuh> Jaget. Joget Joget Nah ini ulang tahun yang keberapa Mbak Mas? Ulang tahun yang 17 tahun Alhamdulillah Masih dikasih langgeng ya guys Mudah-mudahan selamanya sampai kakek-kakek nenek-nenek Fit dunia wal akhirat terus bersama Nah ini dia, ini yang anak yang nomor dua guys Si Koko dadah oh. koko <laughs> ini yang pertama ini, yang paling kecil ini ya di depan itu yang minum ya nah ini juga yang terakhir ini joget joget guys joget guys joget guys, joget, guys. Oh, iya, nah, buat ba dari bapak mungkin ada kata-kata untuk kakak sama mbak di sini. ya mudah-mudahan barokah panjang umur guys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 Uhuy. Jadi di sini sebenarnya anniversary nya tanggal 2 Juni guys ya cuman kesempatan ini kita gunakan Mumpung ada waktu kita makan-makan bersama sekeluarga besar Jadi nanti tanggal satunya malam tanggal 2 kita makan-makan lagi saat masnya piket abangnya piket di Banongan sebenarnya abang saya di sini dinas di Karangteko guys di karang teko, di puslat 5 marinir habis guys, ya, habis. jangan disedot terus guys kurang nambah guys <giggle> hmm. pokok sampai sisa-sisa terakhir ini guys parel, parel ke kakak ayeng oh, kakak kiki mungkin ada ucapan buat papa mama hmm? dadah, masa dadada? masa dadah harus ada guys Ini buat dari istri saya Ini mungkin ada ucapan Semoga untuk... langsung sampai kakek nenek Dan rezekinya tambah amin. banyak Amin amin ya Rabbal Alamin Untuk kakak ayeng mungkin ada ucapan buat ayo, papa mama yang, ayo, yang. Yang. ayo yang ayo ya mungkin ya Ayo ada ucapan buat Mbaknya, buat istri tercintanya. Hmm, semoga tambah cantik, sih, <tuk> sayang.. sih. Saya, saya. Saya, saya. harus saya. harus ada.. harus ada.. harus <tuk> ada.. Saya, saya. Saya, saya. Saya, saya. Saya, saya. cuan saya. Saya, saya. Saya, Cukup sekian vlog hari ini ya Kita merayakan hari Ulang tahun pernikahan dari Abang dan kakak kita Nah itu di belakang ya Mudah-mudahan langgeng Sampai kakek-kakek nenek Sampai nyawuf dan sampai Dunia akhirat guys ya amin, amin, -al -al -min. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Cukup sekian video ini Wabillahi Taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh